Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LikuLiku, -Liku. Channel sederhana yang semoga bisa menghibur kalian yang suka di YouTube. Sebelum kita lanjut, pastikan baterai hp kalian jangan di bawah 50% Dan pastikan juga kuota atau wifi kalian mencukupi untuk menikmati konten kami berikut ini Kali ini kita akan membahas 5 adapter film yang ceritanya diambil dari kisah nyata di mana sebuah tempat, waktu dan nama akan membuat kita mengetahui Kalau di luar sana dari kejauhan, banyak kejadian unik dan aneh yang sudah terjadi Maka dari itu banyak sutradara berinisiatif untuk mengabadikannya dengan sebuah karya Yang biasa kita sebut, film Tak mau berlama-lama lagi, coba perbaiki posisi anda Hindari cecok dengan pacar apalagi dengan pacar teman Dan sekarang waktunya kita bermain Isara. Film ini berdasarkan kesanyata nyata dari seorang perempuan Yahudi Polandia berusia 13 tahun yang seluruh keluarganya telah dibunuh oleh nasi pada bulan September 1942 setelah pelarian yang melelahkan kepedesaan di pinggiran Ukraina Sarah mencuri identitas sahabat Kristennya dan mencari perlindungan di sebuah desa Dimana dia diasuh oleh seorang petani dan istri mudanya yang juga menjadi majikan tempat Sarah Selama menetap, Sarah banyak menemukan rahasia gelap pernikahan majikannya Itu semakin menambah rahasia terbesar yang harus diupayakan untuk didindungi Terlebih di mana identitas aslinya sebagai seorang Yahudi Film ini diprodusori oleh Justina Faulak dan Stephen Nori Dibintangi oleh Susanna Surawi sebagai Sarah dan dirilis tepatnya pada tanggal 26 Juni 2019 sedangkan untuk rating versi IMDB adalah 6,2 skala 10 di film kedua ada Ashes in the Snow film ini mengisahkan tentang seorang gadis muda yang bersama ibu dan adik laki-lakinya dideportasi ke kerja paksa Soviet di tengah pemerintahan teror Stalin di wilayah Baltik selama Perang Dunia Kedua. Seorang seniman yang bercita-cita tinggi, dia diam-diam mendokumentasikan perjalanannya yang mengerikan dengan gambar-gambarnya. Pada tahun 1941, Lina yang berusia 16 tahun sedang mempersiapkan diri untuk sekolah seni, kencan pertama dan semua yang ditawarkan musim panas itu. Tetapi suatu malam, polisi rahasia Soviet dengan kasar menerobos masuk ke rumahnya, mendeportasi dia bersama ibu dan adik laki-lakinya. Mereka sedang dikirim ke Siberia. Ayah Lina dipisahkan dari keluarga dan dimasukkan ke dalam kem penjara. Lina berjuang untuk hidup tanpa rasa takut bersumpah bahwa jika dia bertahan, dia akan menghormati keluarganya dan ribuan orang seperti dia. Dengan mendokumentasikan pengalaman dalam seni dan catatannya, dia mempertaruhkan segalanya Berharap pesannya dalam seni akan sampai ke kamp penjara ayahnya untuk memberitahu dia bahwa keluarganya masih hidup Tapi sayangnya tidak pernah berhasil sampai pada akhirnya dia dibebaskan Film ini dibintangi oleh Belle Foley sebagai Lina Vilkas dan ada Jonah Hawking sebagai Andreas Film ini ditayangkan perdana di LA Film Festival pada 21 September 2019. Film ini disutradarai oleh Marius Markificius dan mempunyai rating di IMDb yaitu 6,6. Di urutan ketiga ada Tuscaloosa, merupakan film drama Amerika 2019 yang disutradarai oleh Philip Harder dan dibintangi oleh Devon Bostick dan Natalie Dyer. Film ini didasarkan pada novel tahun 1994 dengan nama yang sama dan kejadian yang sama. Diceritakan pada tahun 1972 protes perang Vietnam dan ketegangan rasial mengemuka di akhir musim panas Tuscaloosa, Alabama. Billy Mitchell, lulusan perguruan tinggi baru-baru ini, menghabiskan musim panas dengan bekerja di tanah subur sebuah lembaga mental dunia lama yang dijalankan oleh ayah psikiaternya. Dan Billy pun jatuh cinta dengan Bridgene, seorang pasien yang mungkin gila atau mungkin dia satu-satunya orang waras yang dimiliki Billy di dunia ini. Sahabat Billy, Nigel, terlibat dengan gerakan terorisme hak-hak sipil radikal melawan elit kekuasaan Tuscalusa pada saat itu. Yang mencakup ayah Billy, Billy terpecah antara Nigel, ayahnya, dan kronikroninya. Virginia yang merencanakan pelariannya tanpa sepengetahuan Billy Akhirnya harus membuat Billy kecewa setelah mengetahuinya Kebenarnya Billy sempat saling menyalahkan dengan ayahnya Dikarenakan Billy menyukai Virginia yang dianggap kurang sehat secara mental Dan di mana sahabatnya juga salah satu tersangka yang sempat menyerang Dan membakar mobil anggota kepolisian Tuska Dan film ini diambil seluruhnya di negara bagian Minoseta Ditayangkan perdana pada 5 Oktober 2019 Di IMDB Film ini memiliki rating 5,1 Di nomor empat ada film Trax Trax adalah film drama Australia 2013 Yang disutradarai oleh John Karen Dan dibintangi oleh Mia Wasikowska sebagai Robin Davidson Dan Adam Driver sebagai Rick Smolan Film ini adalah adaptasi dari memoar Robin, Robin Davidson dengan judul yang sama yaitu Tracks, yang mencatat perjalanannya sendiri selama 9 bulan mengarungi gurun Australia. Film ini sempat diputar di Festival Film Internasional Toronto 2013 dan Festival Film Internasional Venesia ke-70 di tahun 2013 juga. Film ini ditayangkan perdana di Australia sebagai film pembuka di Festival Film Adelaide pada 10 Oktober 2013. Film ini pun diputar di beberapa festival film lainnya termasuk di London, Vancouver, Sailorite, Dubai, Sydney, Open Air, du Dublin, dan Glasgow. Pada tahun 1977, di mana Robin Davidson melakukan perjalanan dari Alice Springs melintasi 2700 km atau 1700 mil dari Gurun Australia ke Samudra Hindia. Ditemani anjing setianya dan empat unta Perjalanannya pun didokumentasikan oleh Rick Smolan Yang berprofesi sebagai fotografer nasional Geographic. Film ini mulai syuting pada 8 Oktober 2012 Semua adegan berlokasi di Australia Selatan dan Teritori Utara Film ini memiliki rating yang cukup bagus di IMDB yaitu 7,2 Sekarang kita berada di film kelima Film ini berjudul Windraper WAN Reaper adalah film kriminal trailer Amerika Serikat dirilis di tahun 2017 yang disutradarai oleh Tyler Sheridan. Film Man Reaper merupakan film kolaborasi ketiga Jeremy Renner dan Elizabeth Olsen setelah di film Avenger, Age of Ultron, dan Captain America berjudul Civil War. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Sundance pada tanggal 21 Januari 2017 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 4 Agustus 2017 secara terbatas dan tanggal 8 Agustus 2017 secara luas. Film ini sangat banyak mendapatkan review positif dari para kritikus-kritikus -kritikus film dunia. Di film ini, Jeremy Renner berperan sebagai Cory Lambert dan Elizabeth Olsen sebagai Jane Banner mana Cory Lambert adalah seorang pemburu pemangsa hewan-hewan ternak penduduk lokal Dan ada Jane Bender sebagai agen API Yang nantinya mereka akan saling membantu dan bekerja sama dalam kasus kematian seorang gadis penduduk lokal di wilayah Driver. Selain mendapatkan banyak komentar positif dari kritikus film Film ini juga mendapatkan rating yang sangat bagus di IMDB yaitu 7,7 itu tadi lima film kisah nyata yang dirangkum secara acak untuk konten kali ini. Jika mempunyai waktu luang, silahkan tonton film lengkapnya yang tersedia di berbagai website penyedia film. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah menonton hingga akhir. Setelah saya sudah menghibur kalian, sekarang waktunya kalian yang menghibur dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload konten terbaru. Saya Zero To hero pamit undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya.